Sobat EP channel yang terbaik Seperti biasa, sebelum kalian nonton video ini Jangan lupa subscribe channel ini Dan nyalakan notifikasi loncengnya Kali ini aku akan mencoba menggulas sedikit apakah transplantasi rambut efektif atasi kebotakan Nah ini penjelasannya Kebotakan adalah bagian dari proses penuaan alami yang menyebabkan rambut menipis di bagian tertentu bagi sebagian orang kebotakan dianggap sebagai hal lumrah Namun bagi sebagian lagi menjadi hal yang harus diatasi Salah satu yang dilakukan untuk mengatasi kebotakan adalah transplantasi rambut Proses ini belum lama dilakukan oleh musisi Anang Hermansyah di Turki Apa itu transplantasi rambut? Melansir Medical News Today Transplantasi rambut merupakan prosedur yang melibatkan pengambilan folikel dari bagian belakang kepala yang tahan DHT Hormon yang memicu perkembangan karakteristik pria, dan mentransplantasikannya ke daerah yang botak Transplantasi rambut sendiri pertama kali diyakini terjadi pada 1939 di Jepang Kala itu, area rambut yang dicangkok tak sebanyak seperti saat ini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 Semisal dahi dan wajah bagian bawah Jenggot atau brewok. Efektivitas transplantasi rambut dikutip dari Haltlina Sekitar 10 hingga 80 persen rambut Yang ditransplantasikan akan tumbuh kembali sepenuhnya dalam perkiraan 3 hingga 4 bulan Namun perlu diketahui juga bahwa rambut Yang ditransplantasikan akan seperti rambut biasa yakni bisa menipis seiring waktu Transplantasi rambut ini tidak bekerja maksimal untuk semua orang Biasanya prosedur ini digunakan untuk memulihkan rambut yang botak atau menipis secara alami atau kehilangan rambut karena cedera Prosedur transplantasi rambut kurang efektif bagi orang dengan penipisan dan kebotakan yang meluas kerontokan rambut Karena kemoterapi atau obat lain bekas luka kulit kepala yang tebal akibat cedera efek samping Transplantasi rambut meski terbilang cukup efektif mengatasi kebotakan Namun tetap perlu diketahui efek samping yang mungkin ditimbulkan di antaranya infeksi kerak atau drena senana di sekitar lokasi pembedahan. Nyeri kulit kepala, gatal dan pembengkakan. Peradangan folikel rambut, folikulitis. Pendarahan. Kehilangan sensor di sekitar lokasi pembedahan. Area rambut yang terlihat tidak cocok dengan rambut di sekitarnya atau tidak terasa lebih tipis. Terus kehilangan rambut jika masih botak. Dan biaya transplantasi rambut sendiri berbeda-beda bergantung pada jumlah rambut yang akan dicangkok Di Amerika Serikat misalnya Harga berkisar sekitar 57 juta rupiah Hingga 216 juta rupiah Di setiap sesinya Nah itulah sedikit informasi yang bisa aku berikan semoga bermanfaat buat kita Terima kasih telah menonton video ini jangan lupa like share dan subscribe